Kebudayaan dan keindahan alam Indonesia memang tidak perlu diragukan lagi Indonesia dikenal sebagai negeri multikultural Yang terdiri dari ratusan suku bangsa dengan bahasa, budaya, dan adat kebiasaan yang berbeda-beda Tetapi tetap satu Indonesia hmm, Betul Jika berbicara suku, di Indonesia ternyata ada beberapa suku yang sering kali dianggap memiliki wanita-wanita tercantik di dunia Dan berikut Empat suku di Indonesia yang terkenal akan kecantikan-kecantikan perempuannya Versi doktrin apa? Pertama, suku Bali Ketakunan dalam menjalani adat budaya Luhur membuat suku Bali sangat dihormati Wanita-wanita suku Bali dikenal memiliki keelokan paras yang luar biasa, terlebih lagi saat sedang mengikuti upacara-upacara adat. Meskipun tanpa make up, kecantikannya sudah terpancar dan menyilaukan hati siapapun yang memandangnya. Wajahmu bagaikan rembulan yang menyinari hatiku, mbak, sangatlah terang. Dan engkau bagaikan bunga rafflesiano, menarik namun busuk. Woy, fucuk. nomor 2 suku Sunda hampir seluruh orang Indonesia sudah tahu akan kecantikan suku Sunda kulitnya yang putih mulus tata bicara yang halus serta tatapan mata yang halus dan khas menjadikan suku Sunda juga termasuk suku yang memiliki seteret wanita-wanita tercantik di Indonesia dan tak sedikit juga kalau wanita-wanita dari suku Sunda yang menjadi aktris di ibu kota <tuh> Nomor 3, suku Aceh Kita ke baratnya Indonesia Selain dikenal dengan sebutan serambi Mekah Aceh juga terkenal dengan wanita-wanita cantiknya Mereka dianggap yang paling pandai menjaga diri dan menjaga syariat Bagi para lelaki inilah sosok calon istri idaman Dek, kakak minta instagramnya deh Buat apa no? Mau follow Emang man. lu punya instagram? Lumang, nanti beli di toko bu Oh ya bos, diajak sendiri masalah mahram sangatlah ditekankan dan dijaga dengan ketat Nah bagi para santri nih, tentang mahram pasti sudah paham betul kan? Nomor 4. Suku Jawa Wanita suku Jawa dikenal mampu dan telaten merawat dirinya dengan berbagai ramuan tradisional Pembawaannya yang halus, kemayu, sehingga menambah daya tarik yang tak terelakkan Tak heran jika wanita suku Jawa juga masuk daftar sebagai salah satu suku yang memiliki wanita tercantik di Indonesia. Bagi kalian nih yang suka cewek natural tanpa oplas dan suntikan, suku Jawa patut dipertimbangkan. Nah, gimana bos? Itu lambat suku yang terkenal dengan kecantikan wanitanya di Indonesia. Sebenarnya semua wanita itu cantik karena cantik itu relevan Kecantikan yang hakiki terpancar dari kepribadian, sopan santun, dan sikap si wanita itu sendiri Oke bos, sekian dari saya om bos Jika banyak kekurangan, om bos bersalah seluruh dewan direksi Mohon maaf dan pamit undur diri See you next time, terima kasih